Sedap memang sedap. Tapi. Udah use. Okay, hi. Assalamualaikum. Okay, hari ini aku nak berbuka puasa bersama. Manager baru daripada Mary Brown iaitu Gangjong Chicken. Aku beli ni Gangjong Box. Berharga RM25.80. Yang dilatangkan dengan dua ketul ayam. Satu burger dan juga wages. Tapi wages ni banyak lagi lah. Aku letak sikit. Dan ada lagi satu iaitu Gangjong bol. Nasi dan juga ayam pedas ni. korea. Tapi aku tak boleh lah. Sebab ini pun benda tentu aku akan dapat habiskan. Ha ha. Okay. Dan aku ada air Fanta grape. Manakan aku beli ni tadi petang tadi dalam pukul lima. So sekarang ni jam. sudah so, menunjukkan pukul. Jam sekarang pukul sepuluh lebih kan. Okay. So aku terpaksa lah panaskan. Dah habis jadi hitam-hitam bijan aku. Roti pun jadi keras ni. Nampak ni? Ha, hitam dah Okay. Aku, aku rasa band dia ni lembut macam bergeping dulu kan. Dalam ni ada ayam, cheese dan juga dia punya sauce tu lah. Nampak tu? Okay. Ayam dia ada two pieces. Wah. Kalau aku tengok salutan ni, banyak lagi tau salutan dia depan belakang. Kalau Ari Jojo punya, macam sikit je ni macam banyak gila salutan dia. Dekat dalam kotak tu pun ada lagi sos dia. Tapi aku malas lah nak ambil. Ni pun tatah pedas tu aku kan. Okay, marilah. Tanpa memasak, kita makan. Okay, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pantai grape. Terima rejas lah. Aku rasa aku try bergeru lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh okay. oh. Sekejap lagi kalau aku makan bagi habis burger tu Ayam mesti aku tak habis Aku pening tu macam mana nak bagi habis ni? Musyikip tu macam mana lah orang boleh makan banyak Pada tadi buka aku makanlah lah sikit Tapi sikit lah. Sebab nanti risau gak makan berapa dah Kalau buka kan Okay, mari kita makan. Ayam dia. Banyak weh salutan dia. Nampak tu. Tak. Tak ada yang tak ada salutan. Dia celup betul-betul weh. Pedas tu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pedas eh hmm. Macam goose paper. Baik aku minta perha dulu, dulu tadi Pedas eh Bukan pedas sikit ni, pedas banyak ni eh. Hello, aku dah tak pasang ikon ni kipas. Ha. Dah dah gila. Aku dah kenyang. Cakapannya ni. Oh my god. Aku rasa Memang tak chill langsung. Tak boleh chill lah. Nampak ni. Kau nampak salutan ni. Aku tengok hari Jojo punya. Tak adalah. Macam ni. Dia celup terus. Memang tak tahan. So kalau aku makan. Aku memang nak minum, makan minum. Makan minum. So aku tak boleh chill dalam video ni. Aku ingat pedas-pedas manja je lah. Memang tak, tak manja langsung ni. Aku rasa... Begitu tu boleh lah tahan lagi. Pedas tap, sebab Tapi dia ada ban apa semua tu tak dalam macam Kuat yang lah. Macam ni takpelah. Aku cubalah kita makannya Mana yang mampu eh. Kalau tak mampu Aku terpaksa paksa stopkan video ni Aku sambung kemudian Lepas dah tengah malam ni Sedap memang sedap Tapi aku tak tahan doh. Banyak lah gila tak kedekut kot pula sos dia eh Eh, hey, bagus betul? Dia boleh nak makan lagi tapi aku kena berehat dulu. Baru boleh sama makan tapi aku malas. Dah pukul berapa dah nak rehat-rehat? -rehat? Nanti aku makan minum-makan minum kan. Banyak pula komennya. lah. Apalah. Kita perempuan main mana makan banyak, -banyak. Ni pun dah gemuk dah, dah lah, ah lah Aku insane lemah Habis aku ni makan minum-makan minum, minum doh, Malah kita habis kayak ni Last Orang lain chill je guys. Haa, sudahnya. Aku buat video minum air je lah senang. Hah. Air ni buka ada kambah dah aku minum. Okay guys. Aku rasa sampai sini saja video aku kali ni. Sedap. Tapi... Aku tak leh. Aku makan yang jenjer pada. Tak tahan. Macam aku makan got paper asah. Habis pedas. Tak kedekutlah. Aku nampak ni. Pahal tak kan rekod. Ni nanti lah aku makan. Aku nak offkan Nampak ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe, okey. Ha, bye bye bye. Aku tak tahan dah. Tu saja.